Ah, memang tidak semudah yang dibayangkan Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan Ku berdoa untuk bisa hidup dan menunggu Bersamamu Hanya kamu di hatiku Yang mampu mengertiku Menjadikan diriku Yang lebih baik Aku menyayangi Setia Menemani Diriku oh, oh, oh. Cinta Kita memang Tidak semudah Yang dibayangkan Dulu kita Saling menyakiti Dan hampir Menyerah Tapi kini Kita ada saling menyempurnakan ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersama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 bersamamu oh, oh.